to keep it rolling. There's no time to be just ketemu Maneem ya guruku gamer enggak lagi ngajar lungo, <laughs> lungo ngajar lungo. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, batu oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, mendapatkan rezeki, oke, oke, oke, oke, oke, oke, pengunjung Apa ya? VIP ip ya, Kak, apa ya, Pengunjung yang unik kasih ya? oh, oh. <laughs> Jadi pengunjung yang yes, berlatar yeah. belakang <laughs> ya. Yang... Dengan orang dalam. Dengan kenalan orang dalam. <laughs> Terima kasih sekali untuk Bapak yang telah memberikan kartu ini kepada bapa Bapak Ranger. Bapak Ranger Sarangyo. Ya. Kami tidak tahu <laughs> apa jadinya hari ini tanpa kebaikan Anda. itu? Pengunjung yang unik. Pengunjung yang berlatar <laughs> belakang. <laughs> Iya, iya mengenal mengenal beberapa. See anda, see you trip oke. Okay? So, yeah, yeah. <laughs> yeah, <bro, yeah>, <laughs> Jangan lupa untuk komen. Nah, misalnya kalian pingin komen, atau aja anak-anakku para siswaku yang pernah ke Baluga sama ayam, bunda komen no. Ya, yeah. kita di sini ambil bu ayu, tapi dalam posisi tidak dinas. <laughs> bye, okay, keluarga yang mempunyai anak-anak kecil yang masih curious dengan dunia. Bisa juga uh, yang, yang, yang seperti kita juga ya, boleh. Yang bujang-bujang kabut boleh. Boleh lah. Boleh. Boleh. A -a, bujang kabut single -single boleh lah. Single, -single, single, single kabut boleh. Dan kalau harga aslinya itu 10.000 ribu yuk per ya. ride. 10 ribu. Terus tiketnya itu padahal sih masuk ke sini. Tapi ya, nah, karena kita pakai uh. orang dalam jadi beda nah, uh. <laughs> ya. Heeh. Kekuatan orang dalam kekuatan, kita, kekuatan kita, powerful kita sekali ya. Oke, oh, yuk kita see you, see you. mau sampai Dadah. Yippi. Kendaraan <laughs> damai. Heeh. Oh. Ya, kendaraan oh. damai Sepertinya kita menemukan fakta bahwa bahwa nah, nah, kita bahwa ini itu semuanya bisa disaini bisa di e -e. <tuk> <tuk> bisa di wahana wah, bisa dinikmati sama kartu ini wah, wah kartu sakti gitu kan kartu sakti gitu tapi harus lewat orang dalam ya Gak iya iya nggak boleh, boleh. Ha, anu haram hubungnya nggak valid ngga nggak valid guys wah ini Ah, Bagus nih Lihat depan ya, lihat depan ya oh Kita akan masuk ke terowongan itu Iya Apakah kartu itu juga tidak mewajibkan kita menunggu orang lain? Wow, bener. Wow <tut> <tut> Menunggui kalau menunggu Here we go Masuk ke dunia raksasa. Ini rumah hantu gak sih? Aku, aku takut. Aku, aku takut. Wow! Wow, makanan. Supermarket raksasa. Uh, wow! Wi, pedito persediaan semua merindu pikir. Waduh. Oh. oh lace i love lace kick kick sum sum sum yes. hey <laughs> wah yeah, wow. yeah, Hee <laughs> jadi ada di Infinite World Jatim part nah Kayaknya ini kayak usaha selfie selfie gitu gak sih? Tata foto-foto Untuk -tata. untuk feed yang memakani sosial media kalian yang kelaparan dan penuh dengan ether itu ya Oke, yuk kita langsung pelajong bengek gitu ya, yang pose, kaya laru-baruan-baruan. Oke? Ya, oke? Jadi, sama masnya suruh pasang ini, biar kakinya gak kotor nanti waktu masuk ke dalam dan berfoto-foto. Ini juga. Isah? Isah? Hai. menuju juta terbatas. Dan kelompok, ya. Hai. hai dong. Hey guys. Bye. Mew. Wow, wow, wow, wow. Oke, sekarang mungkin 2-8 sudah mau selesai. And di ruangan kita yang selanjutnya. See Bye. Bye.